kumpulan hadis-hadis nabi tentang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah ia berkata saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisap pada hari kiamat adalah sholat wajib maka apabila ia telah menyempurnakannya maka selesailah persoalannya tetapi apabila tidak sempurna sholatnya Dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu, apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis Riwayat Hamsah, dalam Nailul Autar juz 1, halaman 345 barang siapa yang mengerjakan solat Bardain, yaitu solat subuh dan ashar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan solat hadis riwayat muslim nomor 257 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 163. buraida bin Al-Huszaifah Al-Aslami berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi,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 Dari Soban Rodialohu, anhu bekas budak Nabi Sallallahu, alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah Sallallahu, alaihi wasallam bersabda. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis Riwayat At-Tabari dengan Sanat Sohi. Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari... Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari datunya, ia berkata, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan solat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dalam Nailul Autar juz 1, halaman 348 Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 22128. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isro, 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali, kemudian Nabi dipanggil, Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti, diubah ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya lima kali itu sama dengan 50 kali. Hadis Riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mensyahikannya dalam Nailul Juz 1, halaman 334. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah salat." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2825. Dalam dua kitab sohi, berbagai kitab sunan dan musnad, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas lima perkara, yaitu satu, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya; dua, mendirikan solat; tiga, menunaikan zakat. 4, naik haji ke baitullah bagi yang mampu 5 berpuasa di bulan Ramadan lafat ini adalah lafat muslim nomor 122 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr bin al Ash dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pada suatu hari menerangkan tentang sholat lalu beliau bersabda barang siapa memeliharanya maka solat itu baginya sebagai cahaya, bukti, dan penyelamat pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka solat itu baginya tidak merupakan cahaya, tidak sebagai bukti, dan tidak pula sebagai penyelamat. Dan adalah dia pada hari kiamat bersama-sama Korun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Halaf. Hadis Riwayat Ahmad, dalam Nailul Autar Juz 1, halaman 343 Dalam sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda Suatu saat akan datang para pemimpin mereka melakukan amalan maruf kebajikan dan kemungkaran kejelekan Barang siapa mengetahui bahwa itu adalah kemungkaran maka dia telah bebas Barang siapa mengingkarinya maka dia selamat sedangkan dosa dan hukuman adalah bagi siapa yang ridho dan mengikutinya kemudian para sahabat berkata Apakah kami boleh memerangi mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab jangan selama mereka mengerjakan sholat hadis riwayat muslim nomor 4906 lihat penjelasan hadis ini di Adibaj Ad Al muslim 4/462 dan Syarha An-Nawawi Ala Muslim 6/327 Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya dari Abu Said Al-Khudri ia berkata Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada 4 orang Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah. Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan, barangkali dia melakukan solat. Khalid berkata, berapa banyak orang yang solat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, dalam Nailul Autar Juz 1, halaman 338. Hadis tentang sholat lainnya. Sholat adalah sebaik-baik amalan yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Abdullah ibnu Masud Rodiyallahu Anhu berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol. Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis Riwayat Bukhari dari Abu Zar radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ketika musim dingin, waktu itu daun-daun berguguran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting dari sebatang pohon, sehingga daun-daun di ranting itu pun banyak berguguran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Zar." Saya menyahut, "La ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan solat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad et Targib, solat dua rakaat, yakni solat sunnah fajar, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai yang mengalir dan dia mandi di dalamnya lima kali sehari, apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitulah perumpamaan sholat lima waktu. Dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Barangsiapa meninggalkan salat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. Hadis riwayat Ahmad dari Hujayfah radhiyallahu anha dia berkata, apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan maka beliau segera melaksanakan salat. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud solat pada awal waktu adalah keridoan Allah dan solat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. Hadis Riwayat Tirmidzi Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat dan sesungguhnya hal yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang husyu. Barang siapa lupa solat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. Hadis Riwayat Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, dua orang dari kabilah Bali satu kaum dari kabilah keturunan kuda telah memeluk Islam. Maka salah seorang darinya telah mati syahid, dan seorang lagi hidup selama satu tahun. Talah bin Ubaidillah radhiyallahu Anhu berkata, saya melihat di dalam mimpi, bahwa orang yang meninggal setahun kemudian itu dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu daripada si syahid. Saya merasa heran atas peristiwa itu. Maka pada pagi harinya saya menceritakannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau hal itu diceritakan oleh orang lain yang mendengarnya dari saya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah dia telah berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan setelah kematian temannya dan mengerjakan salat sebanyak 6000 rakaat?" dan beberapa rakaat lagi dalam solatnya selama satu tahun. Hadis riwayat Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang solat, bagaimana solat yang paling afdol. Beliau menjawab, berdiri yang lama. Hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Masud radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu solat Seorang malaikat diutus untuk menyeru, Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur, sehingga dosa-dosa antara subuh hingga zuhur diampuni. Apabila datang waktu ashar, seperti itu juga, waktu maghrib seperti itu juga, Waktu isya seperti itu juga, setelah itu mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan dan ada juga yang bermalam dengan keburukan, hadis riwayat Tabari. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Beliau berkata, berwudu dengan baik, menghilangkan kotoran-kotoran, banyak langkah diayunkan menuju masjid. Dan menunggu sholat Isya' sesudah salat Maghrib. Itulah kewaspadaan, kesiagaan, hadis riwayat Muslim dari Abu Kattadab bin Ribi Dia, Anhu Rasulullah SAW, bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku telah mewajibkan sholat lima waktu kepada umatmu, dan Aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya..." Niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah Paling dekat seorang hamba kepada rohnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah doa saat bersujud. Hadis Riwayat Muslim Dari Ibnu Salman radhiyallahu Anhu berkata, Seorang lelaki dari kalangan sahabat berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kami menaklukkan kota Haibar dalam suatu peperangan, orang-orang mulai mengeluarkan harta rampasan perang yang terdiri dari berbagai macam barang dan tawanan. Maka orang-orang pun mulai berjual-beli dengan harta rampasan perangnya. Tiba-tiba datang seorang lelaki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Wahai Rasulullah, Sesungguhnya pada hari ini saya telah memperoleh keuntungan besar dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang dapat menyamai keuntungan saya. Dengan terheran-heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa keuntungan yang engkau dapatkan?" Dia menjawab, "Saya terus-menerus berjual beli sehingga mendapatkan keuntungan 300 ukiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik orang yang mendapat keuntungan? Dia bertanya, apakah itu, ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dua rakaat salat sunat setelah salat fardhu. Hadis riwayat Abu Dawud. Paling afdol utama salat seorang adalah di rumahnya kecuali salat yang fardhu lima waktu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya, bila sujud sekali, Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. (Hadis Riwayat Muslim)